صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن وعلاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة, وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله مجلسنا في هذه الليلة التي نسأل الله خيرها خير ما فيها ونعوذ به سبحانه من شرها وشر ما فيها أولى أمر عظيم. أولى شهر رمضان شهر القرآن. لقد خص الله عز وجل شهر رمضان من بين سائر الشهور بإنزال القرآن الكريم فيه. يقول سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهذا الشهر العظيم الذي قد حصل للأمة الإسلامية فيه من الله الفضل العظيم وهو القرآن الكريم المجتمع على الهدايا لمن صالح المسلمين الدنيا ويا والدينية والوخرويا وفيه بيان الحق بأوضح بيان الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقعة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته setelah belum memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi Belum membaca ayat-ayat yang biasa dibaca di khutbatul hajah Setelah itu beliau berkata, Habibullah, majlisuna di hadih lailah, majlis kita di malam hari ini, yang kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikannya, dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukannya, seputar pembahasan perkara yang sangat agung, yaitu pembahasan bulan Ramadan, bulan Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan, Bulan Ramadan diantara seluruh bulan dengan menurunkan di dalamnya Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman alladhi Qur'an. Alladhi Qur'an. Wal bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Penjelasan dari petunjuk serta Al-Purqan. Bulan yang agung ini, yang telah terjadi, telah dijumpai oleh umat Islam, dari Allah Subhanahu wa taala berupa keutamaan yang sangat besar yaitu Al-Qur'an yang mulia. Di dalamnya terdapat petunjuk lima salihil muslimin untuk maslahat kaum muslimin. Apakah maslahat dunia atau maslahat agama? Di dalamnya terdapat penjelasan Terkait dengan al haq kebenaran dengan penjelasan yang sangat jelas, di dalamnya terdapat Al-Furqan, pembeda yang membedakan antara al haq dengan Al-Batil, yang membedakan antara petunjuk dan Abdulal, kesesatan, yang membedakan mana orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan mana orang-orang yang mendapatkan. الشقوة كسنسران فما أحرانا وأولانا هذا الشهر الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغناه أن نجدد العهد بالقرآن وصلتنا به وأن نكثر من تلاوته وتدبره وتعقله والتخلق بأخلاقه والامتثال بأوامره wa kemudian kata beliau betapa butuhnya kita dengan bulan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita sampai ke bulan Ramadan. Hendaknya kita memperbaharui tekad kita terhadap Al-Quran, hendaknya kita memperbanyak untuk membacanya, kita memperbanyak untuk memperbanyak dan memahaminya serta berakhlak dengan akhlaknya. Melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi, meninggalkan larangan-larangannya dan hendaknya hal itu merupakan kebiasaan kita. Di sisa umur kita agar supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Agar supaya kita mendapatkan Pahala yang sangat banyak dari Rob kita subhanahu wa ta'ala Quran. Karena diketatil kiraatul Quran di hari ini. Yang diundul di hari ini. Yang diundul di hari ini. Yang diundul di hari ini. Yang diundul di hari ini. wa di Ramadan, ta kemudian tahun sungguh sering membaca tahun, lama kali tahun, lama kali tahun, lama ada keutamaan khusus. Ada kelebihan yang khusus. Oleh karena itu adalah Jibril alaihissalam turun. Mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. Al-Quran di bulan Ramadan setiap tahun itu satu kali. Khusus di bulan Ramadan setiap tahun satu kali. Sekalah tahun terakhir yang di tahun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat padanya, Zibril turun mengajarkan Nabi Al Qur'an dua kali sebagai pengokohan dan penetapan terhadap apa yang diturunkan kepada beliau. Wakan as-salafus saalih, rahimahumullah, walhakanabihim, fi darjatil jannah. يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها فلقد كان الزهري رحمه الله وهو من علماء السلف كان إذا دخل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن أي طعام الطعام أي أن هذا الشهر شهر تلاوة القرآن وشهر إطعام الطعام Kata beliau adalah para salaf as -soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikutkan kita dengan mereka. Mereka sangat banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan dalam salat dan selain waktu salat. Adalah az-Zuhri termasuk ulama salaf belum apabila masuk bulan Ramadan belum berkata innamahwa tilawatul quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan tidak ada lain adalah bulan hanya untuk membaca Al-Qur'an dan memberi makan. Dua ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri. Bulan ini adalah bulan Quran dan bulan memberi makan. Wakana Al-Imam Malik رحمه الله إذا دخل شهر رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف انظر يا رعاك الله يترك قراءة الحديث ومجالس العلم ويقبل على قراءة القرآن أما بالك بأمر أقل من ذلك قد ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian kata beliau adalah Imam Malik rahimahullah Apabila masuk bulan Ramadan belum meninggalkan membaca hadis, belum meninggalkan majelis ilmu. Belum hanya menghadapkan dirinya untuk membaca Al-Quran dari Musab. Perhatikanlah roh Allah, perhatikanlah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu. Bagaimana belum meninggalkan, mengajar, dan membaca hadith? Belum hanya fokus untuk membaca Al-Quran karena bulan Ramadan adalah bulan Quran. Maka Qatadah rahimahullah yakhthimu al-Qur'an fi kulli sab'i layal. Ada fi sa'ir al-sanah. Fi sa'ir al-sanah al-Qur'an fi kulli sab'i layal. Daimanan wa fi fi kulli thalath. Kulli layal. Min Ramadhan, fi kulli Quran. Kemudian yang kata beliau adalah kotada Allah. Beliau menghutamkan al itu selalu dalam tujuh hari. Ini di dalam setahun tujuh hari. Khotab. Tujuh hari khotab. Tapi dalam bulan Ramadan, belum tamatkan Quran itu tiga hari. Di bulan Ramadan, belum tamatkan Quran tiga hari. Dan khusus sepuluh hari terakhir, setiap hari tamat Quran. Sepuluh terakhir. Karena, kata Belum, Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah Quran Kemudian kata beliau adalah Ibrahim An-Nakhai rahimahullah belum menamatkan Al-Quran di Ramadan itu setiap tiga hari. Artinya dalam sehari 10 juz Dalam sehari 10 juz Ini di 20 pertama. 10 pertama, 10 kedua. Pada 10 terakhir itu setiap dua hari. Belum tamatkan quran Berarti sehari 15. جس. كونا رمضان adalah bulan Quran. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر. هذه نماذج مختصرة عن حال بعض أئمة السنف في هذا الشهر شهر رمضان الذي هو شهر القرآن. فترأى أنهم adalah Al-Atwad, Belum membaca Al-Quran, Seluruhnya, Dalam dua hari, Di setiap bulan, Bukan hanya Ramadan, ini secara ringkas dan sedikit keadaan sebagian a'imatus salah Di bulan Ramadan, mereka melipat gandakan amalan mereka dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. <Syukur> من الكتاب والسنة في فضل تلاوة القرآن الكريم الله عز وجل أمر بتلاوة كتابه وبينا أن هذا هو دأب الصالحين فقال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وَيَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ ...liwafiyahum min ...innahu Kemudian kata beliau Allah, tunggu. Telah banyak dalil-dalil dari kitab dan sunnah... ...yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran... Al-Karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membaca kitabnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan ini adalah kebiasaan orang-orang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innal ladhina yatuluna kitaballahi wa Tunggu orang-orang yang membaca kitab Allah. Dan mendirikan sholat. Dan yang menginfakan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi. Pahala dan ganjaran untuk mereka. Dan menambah untuk mereka dari keutamaannya. Tunggu Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Lagi maha mensyukuri. Wa mimma ja'a fi fadli tilawati al-Qur'an. Marawahu bin Mas'ud. Radiyallahu anha. Anna nabiyyana sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa sallamakad. Man qara harfan. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف Setelah datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'udin, Aladzimillahum Taalaan, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man Koroah harfan min kitabillah, bi Allahubikuliharfin hasana. Siapa yang membaca satu huruf dari Kitab Allah maka untuknya setiap satu huruf satu kebaikan. Setiap satu huruf, satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan sampai sepuluh kebaikan. La'akulu alif la mim harpun. Saya tidak katakan bahwa alif la mim itu satu huruf. Akan tetapi alif harpun. Alif itu satu huruf. Walam harpun. Lamnya satu huruf. Wamim harpun. Mimnya itu satu huruf. Artinya yang kita membaca Alif La Mim itu kita baca tiga huruf. Berarti tiga puluh kebaikan. quran Iqra'ul quran quran kafi'i'alli ashabih dan telah datang dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa beliau bersabda ya koran Alquran Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat untuk yang membacanya. Taqiraatul Qur'an khairun wa ajrun wa barakah bi kulli waqt isairin am wa hiya fi ramadhan a'azam wa akbar وفي الصحيحين يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان يزداد جوده في هذا الشهر المعظم حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان Fa al wa ala alihi wa sallam, ajwad bil maka membaca Al-Quran itu adalah kebaikan. Membaca Al-Quran ada pahalanya. Membaca Al-Quran itu berberkah. Di setiap waktu, sepanjang tahun membaca Al-Qur'an ada kebaikannya, tapi di Ramadan, itu lebih besar. Di Ramadan, lebih agung. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang Allah Taala Anhu beliau berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwa dan nas. Adalah Rasulullah SAW. Belum adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Dan belum paling dermawan kalau di bulan Ramadan. Yaitu izdada judu Kata beliau Habibullahullah. Bertambah kebaikannya. Kalau di bulan Ramadan. Hina Jibril fi min Ramadan. ketiga Dijumpai oleh Jibril di setiap malam dalam bulan Ramadan. mengajarkan kepadanya Al-Quran. Maka Rasulullah, maka Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling semangat untuk melakukan kebaikan lebih daripada angin yang bertiup. Fya sya'adat man ahabal Quran, wa akbala ali. تعلما وتعليما وتلاوة وبذلا وعملا لأجل نشره والدعوة إليه ويا لعزته في الدنيا والآخرة ويا حرمان من حرم ذلك الخير وصد عن ذلك النور. لو هاي بطاقة Orang yang mencintai Al-Quran, betapa beruntungnya orang yang selalu mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengerahkan seluruh yang dia puja Al-Quran. Masaul Yaqraul Quran Alhamdulillah pamahnya mur wala riha laha Kala datang kata beliau hadisullah dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim dari Abu Musa al ashari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda matalul ladhi yaqra'ul Qur'an perumpamaan Orang yang membaca Al-Quran. Kal utrujjah. Ta'muha toyibun warihuha toyib. Seperti buah utrujjah. Rasanya manis. Baunya harum. Walladzila yakra'ul Al-Quran. Sementara perumpamaan orang yang tidak membaca Al-Quran. Itu seperti buah kurma. Rasanya manis, tapi tidak ber, tidak punya bau. Perumpamaan orang yang fajir, Ahli maksiat. Yang membaca Al-Quran. Itu seperti roihan. Baunya bagus, tapi tidak ada rasanya. Dan perumpamaan orang yang fatir, tapi tidak baca Al-Quran, itu seperti buah hamdolah. Rasanya kecut tapi tidak ada baunya. Saya ingin mengingatkan di anna'ataniya biha wa biha karim la shahri alqur'an shahri al-mubarak dan kata beliau kita akan menyebutkan sebagian sisi yang perlu dan sepantasnya kita perhatian terhadapnya. Dan kita menggunakan waktu-waktu kita. Dalam hal tersebut. Lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini. Yang pertama belakang sebutkan. Awalu hadihil jawanib. Latiyan bagi lihtina'u biha. Hiya hifudhu al-Qur'anil karim. Kamilan. Aumata isra min. أو ما تيسر منه فإن حافظ القرآن المتدبر لمعانيه هو العالم المقدم روى الإمام مسلم الصحيح أن نافع ابن عبد الح ابنة الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ميعست وهي منطقة قريبة من مكة وكان عمر رضي الله عنه استعمله على مكة ويستخلفه على أهل مكة جعله واليا على أهل مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي من تركت عليهم واليا إن قدمت علي يخلفك فقال نافع استخلفت عليهم ابن أبزا استخلفت عليهم ابن أبزا فقال عمر رضي الله عنه وما نبُنُ أبْزَء وما نبُنُ أبْزَء فقال نافع رجل من موالينا نبُنُ أبْزَء رجل من موالينا قال عمر رضي الله عنه استخلفت عليهم مولا ركت على أهل مكة من يخلفك وهو من الموالي فقال نافع إنه قارئ لكتاب الله إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين yang pertama yang perlu kita perhatikan di bulan ini adalah menghafal Al-Quran. Apakah semuanya atau yang dimudahkan? Karena orang yang menghafal quran mentadaburi maknanya dia adalah seorang yang berilmu dan yang lebih diutamakan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya annanafi' ibnu abdul haris bahwasanya nafi' ibnu abdul haris beliau berjumpa dengan Umar ibn Khattab di Aspan. منطقه qarib di Makkah yaitu satu tempat dekat dari Makkah Adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu menjadikan Nabi ini sebagai gubernurnya di Mekah. Maka ketika berjumpa dengannya berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepadanya. Manistakhlaf ta'ala ahli wadi. Siapa yang kamu kuasakan di penduduk Mekah. Itu ketika kamu datang ke sini, maka dia berkata menjawab pertanyaan Umar Ibnul Khotob radhiyallahu taala anhu, alaihim abza", saya kuasakan kepada mereka. Ibnu Abza Maka berkata Umar radhiyallahu taala anhu, "Wa Ibnu Abza?" Siapa itu Ibnu Abdillah? Maka Nafi' beliau berkata, "Rajulun min mawalina." Dia seorang lelaki dari mantan budak kami. Lelaki dari mantan budak kami. Maka berkata Umar, "Astaklabta 'alaihi maula?" Kamu menguasakan kepada mereka? seorang mantan budak bertanya dan mengingkarinya Kata Nafi' kepada Umar radhiyallahu taala anhu "Innahu qari'un likitabilillah" dia adalah orang yang baca kitabullah. Itu keutamaannya. Dan dia adalah alim bil fara'id. Dia orang yang tahu, pandai dalam ilmu fara'id pandin dan dia juga adalah qoti Taqala Umar maka setelah itu Umar berkata ama inna nabiyakum qad qala sungguh nabi kalian s.a.w. telah bersabda innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat sekelompok orang dengan sebab kitab ini dan merendahkan yang lain. al <tuh> Mengasfaratim kiram albarra. Bahkan kata beliau, Habibullah penghapal Quran itu akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Telah direwatkan oleh ibu kita, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala beliau bersabda Matalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa halidun lahu ma'as safarotil kiramil bararah Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia menghafalnya maka dia bersama para malaikat yang mulia pada yaumil qiyamah القرآن, dan pada hari kiamat kata belu, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Qur'an baca dan naik Worabbil. Dan tartilkan. Sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia. Tunggu. Kedudukanmu. Di akhir ayat. Yang kamu baca. Kalau kita baca 30 juz berarti. Di akhir ayat. Itu kedudukan kita. Di hari kiamat. Wa jawanib. Lati مما يتعلق بكلام الله سبحانه ناسي ما في هذا الشهر المعظم شهر القرآن شهر رمضان تدبر القرآن والعمل به تدبر القرآن والعمل به فقد ذم الله سبحانه وتعالى أقواما فقال عز من قائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ Kemudian yang kedua yang perlu juga kita perhatikan terkait dengan kalam Allah adalah mentadaburinya dan mengamalkannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela kelompok orang yang tidak mentadaburi dan mengamalkannya. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala al Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha?" tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an atau pada hati-hati mereka sudah ada gembok-gemboknya Berkata Ibnu Kathir Rahmahullah. ai ala kulubin akfaluhah. itu makna ambal. bal itu bahkan pada hati-hati mereka ada gemboknya bahia mutabaqah maka dia tertutup la yakhlutu ilaiha syai'un min ma'aniha tidak sampai kepadanya sedikit pun dari makna-makna Al-Qur'an mabil muqabil imtadah subhanahu wa ta'ala aqwaman fa wa idza sami'u ma إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشهدين وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Kemudian kata beliau Habibullah, di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala memuji sekelompok orang yang mentadaburi Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Ar-Rasul, kamu melihat mata-mata mereka. Mengalir. Karena apa yang mereka ketahui dari al haq Mereka berkata. Rabbana. Amanna. Wahai Rabb kami. Kami percaya. Kami beriman. Maka tulislah kami. Masuk dalam golongan orang-orang yang. Menyaksikan. Waqa'ala subhanah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Tunggu tiada lain orang-orang yang beriman itu apabila mereka disebutkan kepadanya nama Allah gemetar hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambah keimanannya dan mereka hanya bertawakal kepada roh mereka. أيها المسلم لتكن لك في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسوة حسنة فقد سأل سعد ابن هشام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال بريني عن خلق رسول الله بريني عن خلق رسول الله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Faqalat Aishatu radiyallahu anha Kana Rasulullah menjadi suri tola kamu. Saat Ibn Hisham telah bertanya kepada ummul mu'minin, aisyaratillahu taala anha, beliau berkata, akbir ini ankhulu kirosulillah. Kabarkan kepada saya tentang akhlak Rasulullah shallallahu alaihi wasallam faqalat kana quran maka aisyah radhiyallahu taala anha berkata akhlak nabi sallallahu adalah alquran walidzalika zakkahu rabbuh oleh karena itu Allah subhanahu wa taala mentaskiannya. Allah berfirman wa innaka laala khuluqin azim sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung ومن الجوانب التي ينبغي الاهتمام بها والاعتناء بها مما يتعلق بالقرآن الكريم لا سيما في شهر رمضان شهر القرآن تعليم القرآن ومدارسته فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آنه وسلم خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وجاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله من علم آية من كتاب الله Kana ma tuliyat. thawabuha ma Kemudian kata beliau, yang ketiga, diantara sisi yang perlu kita perhatikan yang terkait dengan Al-Quran, adalah mengajarkannya dan mempelajarinya telah datang dari Utsman radhiyallahu taala anhu Belum berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Khairukum man ta'allamal Al Qur'an wa alama, yang terbaik diantara kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajarinya telah datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Belum berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ayatan min kitabillah. siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitabullah baginya pahala selama ayat itu dibaca Siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitabullah baginya pahala selama ayat itu dibaca Waja'an Abi Hurairah رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة wa اللَّهُ fi man datang dari Abu Hurairah kata Bahasanya Rasulullah SAW bersabda. Ma fi baitin Tidaklah sekelompok orang berkumpul dari rumah-dari rumah Allah ta'ala يَتَلُونَ كِتَبَ Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wahy Tada Rosunahubainahum, mereka saling belajar dan mengajarkan diantara mereka. Illa Nazalat Alaihi Musakina, itu akan turun kepada mereka ketenangan. Wa Gosiathumul Rohma, rahmat akan selalu meliputi mereka. Wa Habathumul Malaikah, malaikat akan selalu menaungi mereka. Wa Daqarhumullah Bimaninda, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut mereka di sisinya. قال الله الله وسلم لا الذي الذي يكون دون تمني زوال النعمة على الغير لا يتمنى أن يزول أو تزول هذه النعمة عن غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار kemudian kata beliau datang dari Abu Umar. radhiyallahu beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi bersabda La illa tidak ada hasad yaitu kata beliau hasad yang terpuji yang disebut dengan giptoh itu dia mengharap seperti temannya itu punya dan tidak mengharap hilangnya pertama seorang lelaki yang Allah subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Quran. dia tegak berdiri menyamalkan sepanjang malam dan siang dan seorang lelaki yang Allah subhanahu wa taala berikan kepadanya harta dia berinfak sebagian dari hartanya itu di malam dan di siang hari. ومن الامور التي ينبغي مراعاتها والانشغال بها مما يتعلق بالقرآن الكريم على تعلم القرآن تبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عن صاحب القرآن وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حلتين لا يقوم لهما أَهْلُ الدنيا. فيقولان بما كسينا هذا بما كسينا هذا -Quran. Lah, yakra, fi jannah, kana, Kemudian yang keempat, yang sepantasnya kita perhatian terhadapnya, apalagi ini di bulan Ramadan. Bulan Quran, kita mengajarkan anak-anak kita memberikan semangat kepada mereka untuk mempelajari Al-Quran. Telah datang dari Nabi kita Muhammad SAW, wassalillah Wasallam Wassalillah, beliau bersabda, 'An sahibil Quran.' Beliau bersabda tentang orang yang memiliki Al-Quran, menghapal Quran dipakaikan kepada kedua orang tuanya nanti dua mahkota. Tidak ada satu penduduk bumi pun yang memiliki itu. Yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan keduanya berkata Bima kusina hada Kenapa kami dipakaikan ini? itu dia heran, kira nggak bisa? Dia dipakaikan dua mahkota itu, maka dikatakan kepadanya, biak diwaladi wal kumal Quran karena anak kalian berdua menghafal Quran. Dia dapat karena anaknya. Kemudian dikatakan kepadanya, baca dan naik. Dalam tingkatan-tingkatan surga. Kamar-kamar surga. Maka dia selalu naik. Selama dia membaca. Had dan kana. Atau tartila". Apakah dia baca cepat. Atau bacanya tartil. Wa al haq subhanahu wa ta'ala. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهذا القرآن يا أمة القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء فهو يهدي للتي هي أقوم في شأن الفرد وفي شأن المجتمع والأمة يهدي للتي هي أقوى في شأن الاقتصاد وفي شأن الحكم وفي شأن الحياة الاجتماعية وفي شأن الحياة التعليمية وفي كل شأن من شؤون الحياة فما أحوجنا إلى أن نعود إلى كتاب الله وأن نهتدي بهداه لا سيما في هذه الآونة الحرجة التي تسلط فيها أعداء الإسلام بسبب غفلة المسلمين إلا من رحم الله kita billahi azza wa jalla 'amal Allah Subhanahu wa taala berfirman kata beliau in hadzal qur'ana yahdi lillatihi aqwam sungguh alquran ini akan menuntun kita Kepada sesuatu yang sangat lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang beramal amalan saleh anna lahum ajrun kabira bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Maka Al-Quran ini, wahai umat Al-Quran, akan menuntun kita kepada sesuatu yang sangat baik dan sangat lurus dari segala perkara. Al-Quran ini akan menuntun kita dalam hal yang paling baik, apakah terkait dengan kehidupan perorangan bermasyarakat, Bahkan berbangsa dan negara, Al-Quran ini menuntun kita kepada hal yang terbaik, apakah dalam perekonomian atau dalam hukum, dalam kehidupan bersama, dalam pengajaran, dalam berbagai macam urusan kehidupan. Maka, betapa butuhnya kita untuk kembali kepada Kitabullah. Betapa butuhnya kita untuk berpetunjuk dengan petunjuk Al-Qur'an, apalagi di masa kita sekarang ini yang para musuh telah menguasai manusia disebabkan kelalaian kaum muslimin dari Kitab Allah dan beramal dengannya kecuali. يعني رحماتي الله الله سبحانه وتعالى ويقول المولى جل وعلا في سياق المن على هذه الأمة محمدية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فهو شفاء للأمراض والأسقام الحسية المادية هو شفاء لأمراض القلوب وعليل النفوس وأخطائي الأهواء قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته dan kata bahawa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menjelaskan keutamaan umat Muhammad dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan syifa obat rahmah. Dan kasih sayang untuk orang-orang yang beriman, maka Al-Quran adalah obat untuk sakit yang bisa dilihat, dan dia juga obat untuk hati penyakit yang tidak bisa dilihat. Obat untuk hawa nafsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ya Ahyu wahai sekalian manusia." telah datang kepada kalian nasihat yang mendalam dari rob kalian. Dan obat terhadap apa yang ada dalam dada. Sebagai petunjuk dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika kita diberikan Al-Quran Kul bi fadlillahi wa bi rahmati. Katakanlah karena sebab keutamaan dari Allah dan sebab dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian berbahagia. Itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa kadzalika auhayna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 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فهذا القرآن هو روح الأجساد كما قيمة الجسد إذا سُلبت منه الروح إن الجسد إذا فارقته الروح انتم وأصبح جيفة تعافها النفوس dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Demikianlah kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad. Ruh, inti, daripada perkara kami. Kamu sebelumnya tidak tahu apa itu kita. Kamu sebelumnya tidak tahu apa itu iman. Akan tetapi kami jadikan itu adalah cahaya. Yang kami beri hidayah dengan sebabnya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau wahai Muhammad akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka Al-Quran ini kata beliau adalah ruh. Untuk jasad. Tidak ada nilainya jasad. Kalau tidak ada ruhnya. Jasad. Apabila ruh telah keluar darinya. Jasad ini akan busuk. Jasad ini. Akan menjadi bangkai. Tidak disenangi oleh jiwa. Demikian pula Al-Quran. Apabila telah dicabut dari hati seorang. Maka sungguh. Seorang itu akan menjadi bangkai. Walaupun dia. Ya, dia berjalan seperti berjalan yang orang hidup. Tapi kalau tidak ada Al-Quran. Tidak ada kehidupan untuknya. Ibadahullah. إن من جوانب الانتفاع بالقرآن الكريم الحرص على استماعه ممن يحسن تلاوته فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي ابن مسعود فقال له اقرأ علي القرآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن فيقول ابن مسعود اقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأ عليه ابن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء حتى إذا بلغ قول الحق جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال ابن مسعود kala liyan sallallahu alaihi wasallam hasbuk ayyqif kala fanabhartu الله عليه sallallahu alaihi wasallam tadrifani kemudian kata beliau hafizullah ibadallah hamba-hamba Allah sungguh termasuk isi yang seorang itu mengambil manfaat dengan Al-Qur'an adalah ketika dia bersemangat untuk memperdengarkannya kepada orang yang bagus dalam membacanya Nabi kita Muhammad sallallahu lakia ibnu mas'ud belum berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Dan belum berkata kepadanya. Ikhra al quran Bacakan kepadaku Al-Quran. Nabi berkata seperti itu. Maka Ibnu Mas'ud berkata. alaika wa alaika Ya Rasulullah. Saya bacakan kepadamu. Sementara Al-Quran itu turun kepadamu. Wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW inni an asma saya senang kalau mendengat dari yang lain saya senang mendengar dari orang lain maka ibnu mas'ud radhiyallahu membacakan kepadanya dari awal surat an-nisa mulai dari awal surat an-nisa sampai ketika ibnu mas'ud Sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa'ala. Sakaipa idha di'na min kulli ummatin bisyahide. Bagaimana nanti ketika kami datangkan dari setiap umat saksinya. Dan kami datangkan kepadamu umatmu sebagai saksi atasmu. Maka berkata Ibn Mas'ud. Nabi Wasallam berkata kepadaku. Hasbuk. Cukup yaitu kif berhenti Kata Ibn Mas'ud saya pun melihat kepada kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata belum menangis Fa ya ummatul Islam ala qira'ati al-Qur'an fi al Qur'an wal ikthari min dhalik wal natanafas في هذا الخير العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزاننا ونرى صدورنا وشفاء أمراضنا وذهاب همومنا وغمومنا وارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا واهدنا به سبل السلام واخرجنا به من الظلمات إلى النور واجعله يا الله حجة لنا لا علينا ربنا تقبل الرحيم الغفور الرحيم وصل وسلم على محمد وعلى والحمد kita lebih bersemangat untuk membaca Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran dari yang lain. Dan belut tutup dengan doa. Allahumma ja'al Al-Quran rubi'a Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini adalah penyejuk hati kami. Dan menghilangkan kesedihan kami. Cahaya untuk dada kami. penyembuh untuk penyakit-penyakit kami. Yang menghilangkan bunda gulana kami. Berilah kami rezeki untuk selalu membaca kitabmu. Sesuai dengan apa yang engkau ridhoi. Berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus jalan keselamatan. Keluarkanlah kami dari kegelapan kepada cahaya. Jadikanlah Al-Quran ini hujah. Penolong kami. jadi syafaat untuk kami nanti di hari kiamat. Bukan menjadi hujah atas kami. Wahai Robul Alamin. Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami. Terimalah dari kami. Sungguh engkau maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Terimalah tobat-tobat kami, Engkau maha menerima tobat, ampunilah kami, orang tua or, orang tua kami dan seluruh kaum Muslimin dan Muslimat yang hidup dari mereka dan yang telah meninggalnya, Engkau maha mendengar, lagi maha dekat serta mengabulkan seluruh doa. Kemudian setelah itu beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya. Dan orang-orang mengikuti mereka. Subhanaka bihamdik. La ilahe illa anta nastaghfiruka wa natubu ilik. Subhanaka Allah bihamdik. La ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilik.